saya lagi di tengah-tengah persawahan kelut. Di sini suasananya full penonton. Ada acara komunitas CB. Juga dihibur DJ Bremos Audio. Jangan lupa dompet HP uang kontak kendaraan. Sering dicek kilur. Biar tidak hilang. Mudah-mudahan dulur-dulur semuanya. Yang pada nonton acara ini. Dikasih keselamatan. Amin-amin. robbal Alamin.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 Gue tukung di Alfar Pungki Alfar Fanki Reme Alphard Funky winter.